Tim Secret pun tumbang, satu oleh Playzone, Mati. satu oleh YG dan lontaran Granat demi Granat luar. kali ini yang akan membuat Tim Secret nggak bisa kemana-mana lagi Oh luar. my God, Tim Secret luar. yang tadi controlling di area bahkan mendapatkan dua player dari MS John Buri kali ini kedatangan tamu tidak diundang dari Yangon nanti, Zona empat itu udah zona sakit banget ya guys, Butuh, zona tiga itu udah makan uh, HP lumayan banyak itu. tapi kalau udah zona empat kan udah habisnya luar zona bunti, lagi, apalagi zona jauh masih berpikir karena nah, mereka harus jauh, jauh zona Karena juga. zona ketiga udah mulai mendorong, bisakah harus mereka berenang atau apa, jalan dikit, jembatan ik, ik, jalan di bagian ik, ik. kanan nih. Jauh. Ya, ini agak pusing ya. Sebenarnya zonanya udah ke bawah terus dia ke kiri gitu. Jadi agak sedikit annoying karena semuanya bakal menuju Tapi yang jaga jembatan kiri. kiri lomba-lomba -lomba untuk bisa melakukan penyebaran. Jadi face itu mainnya Tapi, si di bawah bawa jembatan, jembatan tadi, yang, yang rumah bawah jembatan, jembatan kanan ya. melakukan di bagian kiri. Apakah setelah shifting zone bakal ada beberapa tim yang nekat untuk melakukan penjagaan atau menjadi satpam di banyak, banyak. dunia? Zona bener, itu udah bener, 4, HP 4, 4, tim tim bener, bener, bener, bener, bener, bener, bener, bener, bener, bener, bener, bener, bener, bener, benar nggak tahu gimana Jembat lagi nih, harusnya harus lewat mana lagi nih. Lewat air aja lah ya, lewat air. Tapi kalau misalkan lewat air terlalu lama juga bakal ditembakin sama yang udah di seberang Lewat jembatan juga bisa dibegal. Jadi udah susah banget yang dari Main Island untuk bisa berpindah ke Pulau Selatan. Iya betul banget, udah banyak sekali pilihan-pilihan yang terbatas. Dalam artian banyak pilihan yang sudah terkat ya, mereka nggak bisa untuk bergerak terlalu banyak. Bahkan for Rivals, jagain dong. MS Chonburi yang kembali menjadi hiu tentunya ya. ...dijagain oleh seorang a tadi kalau nggak salah. Di bagian belakang oh Epi God. dan lain-lain udah touchdown. Sementara tempat lain di Infinity menghadapi Vampire. Dimana Mela di sini dengan hanya satu orang. Stone, Squab, dan Ravenclaw. Kali ini sebagai aktif player Vampire berhasil dalam satu elimination. Coba melakukan reviver. sebentar lagi tapi dari God Tooney, Mini 14 kembali lagi memberikan ke lawan-lawan. Tadi Biketron. Kali ini Vampire 3 on 3 situation. Antara Vampire dan di Infinity. Yes, benar banget dan Vampire kayaknya nggak mau menyanyikan waktu juga mereka sudah mulai bersiap-siap. Zonanya bergerak, ya kan udah aku bilang ke kiri-kiri kiri jembatan pastinya. Oh my god, ini zonanya kiri, jembatan benar -benar kiri. Aku pernah soal gitu kiri, juga. Semakin ke kiri lagi jadi harusnya akan terjadi pengikisan massal sebentar lagi nih Aldoje. Ya betul banget mengingat udah adanya permainan terbatas di bagian masih masih kali face clan dengan no. oh, yang cukup matang tapi mort belum terjawab mundur karena bagian belakang bagi udah mulai tembaki beer eleven di bagian depan masih mencari juga RRQ. udah mulai melakukan backup ada v gaming di bagian bawah juga face clan tiba-tiba justru menjadi tim yang tidak diuntungkan dengan situasi seperti ini RRQ, masih seperti kemarin sekarang gameplay mereka lebih terbuka ke arah open field nigel Ya, betul banget, bermain di bagian open field Kondisi nampaknya akan menjadi ya? pilihan hmm. untuk sementara waktu. Dan dari RRQ satu player, Nerpeko sedikit memindahkan mobilnya. Dan tadi pergerakan tarik mundur dari mod nampaknya akan menjadi decision yang baik. Mereka kembali selamat dengan empat player yang ada, namun di sisi lain Genesis Dogma. berhasil mendapatkan satu player dari Vampire, claw di belakang sana. Hmm, bahkan langsung di -confirm menjadi elimination point untuk Gede. Ya, betul banget. Sementara dari Biggeron tadi satu player, yaitu seorang Ryzen tertakedown oleh player Mayor dari Xavier, kemudian juga dari GD, lagi dan lagi Vampire, di sana udah cukup low HP nih, Chill. juga dibalaskan. Namun di bagian jembatan, udah dikecil lagi sama, ini sama APG. Ini dia yang melakukan pembegalan, ternyata face clan yang menggalap tikus baru Steel saja kill. turun. Satu orang tertakedown, Bigetron, bahkan nyisakan satu orang saja. APG Dibarai. melakukan push ke bagian dia. You hide me, you Bisakah bertahan di sana? Ternyata tidak bisa kan. Nice, APG. try, nice try. Bigetron. Red Alliance. Wah gila barbar banget nih APG. Anak PUBG kan, yang kemarin masih gontok-gontokan sama BTR, ternyata love hate relationshipnya masih berlanjut sampai sekarang ya. Iya betul banget dan lihat vehicle atau vehicle eliminator lagi dan lagi dari Dengan APG. High Astral, bayi, co. Bener -bener boy. Ini. Mungkin dua game yang tidak terlalu maksimal. Abis ini ada break terlebih dahulu untuk bikin ya. bisa lebih maksimal lagi di game nanti. nanti yang keempat berarti ya. Dan ini dia pergerakan dari MS Chunburi juga harus terhenti. tim-tim yang lambat melakukan rotasi. Sulit banget di gel hmm. untuk masuk ke dalam zona karena player play mereka di take down oleh lawan-lawan yang udah melakukan gatekeep di dalam zonanya. Ya menurut gua even buat yang early rotation juga sulit Jan. Yang dimana mereka belum dapetin keempat atau perumahan. Itu bakal sulit banget bermain di bagian open fieldnya Karena angin. dari sisi yang lain juga kita melihat ada face menembak ke arah depan. Rata. Yang gone Galacticos. Nampaknya satu persatu playernya oh, dihentaskan begitu saja oleh seorang korpai. Berhasil untuk menyelamatkan seorang Vintores juga. Dan kali ini mereka mendapatkan satu area obstacle yang cukup nyaman. Itu ada bin Kalau menurut gue, itu gue bilangnya bin <laughs> Shelter gitu gak, kali gak, ya. Bin ya beanbag. ngomong ya. Oh yang ininya, yang pasir-pasir gitu oke oke sebenarnya itu buat perang. Betul, betul. Tapi kan kalau kids zamanoh eh bin bag nih. Ah, betul. Mungkin uh, ininya aja ya. Isinya yang berbeda ya. <laughs> kalau itu pasir, kalau bin bag kan bin gitu kan. Jadi <laughs> guys, ada lagi karbitan di Agak serem juga guys. ya kalau pakai pasir kan. Ah, saya capek, saya mau duduk. <laughs> kalau gak sakit tuh. Patah gitu. zonanya bantu ke sikit. Oke, dia zona double shifting lagi. Gili -gili. Ada isi gak itu? Masih masuk ke dalam zona masih cukup baik namun mereka akan berhadapan dengan banyak tim termasuk Face Clan yang mm -hmm. lagi Panas banget di game kali ini. Ya bener. Fast Clan yang lagi kejar setoran juga. Begitupun juga dengan APG yang sudah mendapatkan 4 Elimination dan masih survive so far. Sementara yang untuk lainnya kita, kita, kali kita, ini lagi berusaha untuk bergerak masuk juga for Rifles. Mungkin masih menunggu detik waktu untuk bergerak masuk. APG yang masih menjaga di bagian atas juga. Dan Zero mungkin yang sudah mencium ada beberapa pergerakan di belakang sana. Apa yang akan dilakukan APG ini kira-kira? Soalnya mereka sendiri pun sebenarnya belum ada di dalam zona kan? Iya betul banget, ya agak cukup membingungkan ya gerakan dari APG. Namun For rival justru lebih nekat kalau menurut gue pribadi. Dia menyeberang jalan dengan smoke, gak ada vehicle sama sekali. Dan sekarang For rival justru akan menjadi shooting gallery bagi APG. Ketika mereka tidak berhasil yeah. knockdown-kan satu player APG. Dan yeah. dia berarti posisi okay. dari For rival sudah diketahui. Satu player dari APG, Oni oh, di sana ya. Onyx harus sudah mulai bergerak dengan vehicle-nya dan benar saja regroup ke arah Compound lagi dilakukan NFT juga sudah touch down this Woohoo. is another good situation untuk tim Indonesia karena tim-tim Indonesia sudah berada di bagian tengah dari zona walaupun tadi Nestra itu contoh bikin transport alliance. Ya, karena tadi rotasi dia juga dipotong terus-menerus ya dan mau nggak mau mereka harus kehilangan satu persatu member-membernya. Dan For Rivals yang nampaknya sedikit kesulitan untuk bergerak di depan sana sudah ada beberapa player yang menembak terus-menerus ke arah For Rivals, <tuh>. begitupun juga dengan Faceland yang sudah mulai mendekat ke arah bagian circle-nya. Mungkin Vescon yang akan bertemu dengan RRQ yang paling dekat sementara waktu GD atau Genesis Dogma Gits. Dari bagian arah jam 7 sudah mulai masuk, mendekat kembali. Oh no, di sebelah mereka kali ini sudah ada V gaming juga. Dan RRQ juga ada di bagian bibir zonanya. Ini kayaknya numpuknya semua di bagian pinggir. KBD mulu, MTR. Gestif banget sebagaimana kita bahas juga kemarin ya. Karena bagian tengahnya open field banget. And that's the nasty shot dari Logan. Walaupun dibalaskan oleh Satar juga dengan Mini 14 juga cukup. Hmm, Ya, hmm. Pedih juga ya Hati. ternyata ya. Mini 14 antara keduanya. Namun kali ini dia RRQ dan Face Clan akan berhadapan Nate. Kemudian Molly dilemparkan Face Clan. Hanya dengan tiga playernya nya Mencoba untuk maju ke arah bagian depan. RRQ harus lebih aktif lagi kali ini menurut hemat gue pribadi. Karena banyak sekali utility dilemparkan satu orang itu. Voldemort take down three on three situation. Jangan ke tempat yang obvious RRQ. Pohon-pohon pasti akan dilemparkan utility oleh Face Clan. Namun ini dia. Nerpeko akan mulai melakukan sebuah balasan hmm. katanya Yang tidak satu orang dipulangkan. Voldemort 3 on konti no. mort juga down face clan ternyata dari bagian Jawa APG, APG yang terus menembaki namun dari breko ini dia kekuatannya luar biasa dapat satu bahkan dua dari face clan Beat 11 juga ter di saran satu pemain terakhir mort pun harusnya masih bisa diselamatkan dari tempat lain gede No, di pulangan ke lobby diberikan ke 9. Yes, dan ternyata V Gaming join the fight juga kali ini berhadapan dengan Asa Cua di balik sebuah bebatuan. Agak sedikit harus mengganti dengan M4-nya, reload sedul seduluh Dan itu dia, nice timing dari Asa langsung menembak ke arah depan dan ternyata, Wah, anjir, ternyata. Asa. Oh, v Gaming datang. Oh, my IG RRQ is on fire kali ini naga sudah mulai bangkit kembali Asa mendapatkan timingnya harus melakukan healing terlebih dahulu pelan-pelan tapi pasti dan V Gaming sudah tersisa satu player aja di belakang sana luar biasa banget Asa nahan dua player loh dari VGaming Gaming dan lihat ini dia Asa Xnerpeko The Colebo, Israel cari player terakhir dari V Gaming dan sebuah dia. movement guys nice. GG coy V Gaming pulang ke lobby dan lihat RRQ Asa terutama udah membawa pulang 5 elimination jelly yes ini dia asa yang kita tahu tapi bahayanya Vintores Memantau dari kejauhan, dia tahu itu ada mangsa-mangsa di depan sana. Nggak mau terlalu bergerak secara gegabah. Dan ternyata NFT kali ini yang menjadi satpam zonanya bakal langsung ditabrak oleh APG Di tempat yang lebih baik, di yang sudah malah. mulai menyadari keberadaan yang APG Di depan ya. sana Langsung memegang di tempat yang lebih baik. Di tempat yang lebih baik, di yang lebih terus mereka, mereka tempat yang line, posisi yang lebih gitu. drone agak sedikit kebingungan yang harus menjaga bagian itu mana itu mereka yang banyak smoke yang menyelimuti Dan kali ini Ramones nampaknya masih belum bisa diselamatkan Selamatkan juga Flippy melempar wow. granat ke arah depan. Bakal on point atau tidak dan ternyata Shroud terkena. Splash damage yang cukup dalam dan tercicil terus-menerus HP-nya. Swabel sedikit ragu-ragu untuk -ragu melakukan tembakan. Ayo, let's go NFT. Indoprene Flippy tertembak di belakang sana. This is not a good situation. Ternyata NFT digocek begitu saja dan APG benar-benar membuat NFT kebingungan. Tapi lihat dari APEG pun tertekan dua player ini dengan momentum bagi NFT drone dengan bintang yang sangat kuat maju karena bagian depan mencari dari Five yang coba dilakukan dari APG masih mencari drone teman karena bagian depan drone let's go the utility yang dari drone biasa kuat banget tapi itu dari APEG tertekan lagi oh namun God. masih ada dua aktif player babel gagal di sana meledak di Dron bagian bawah yuk, yuk, drone, drone masih yuk. berdansa di bagian luar dari zona yang nice. diserang ini nice. dia wow gigi gila drone, drone. Tapi mm, ke nice, nice, nice, oleh nice, NFT nice, e -sport. Drone, You are amazing dengan clutch yang luar biasa. Dan ini dia zona -6, Dua tim Indonesia, di mana Nerpeko dan juga Drone menjadi dua pemain terakhir dari Indonesia. tiba-tiba ya, oh, massive kills terjadi ya. Semuanya dikikis abis enak, cuma Gak bisa, bahkan gak, kan bisa, gak mereka ga, terlalu bisa terlebar ke kanan Karena di kanan itu kena render lengkap, dari Onyx ya. Oh Mati. Onyx yang masih lengkap 4 orang Wow, Onyx ini cukup berbahaya tentunya dengan masih banyak NFT player masih mereka enak, asa dia dapat kompang, Masih merangkap untuk orang bagian nerpeko Tapi ternyata The God 2D yang lagi-lagi cukup on point dari tembakan nerpeko Melakukan sebuah smoke spot saja, kali ini nge-heal, sedang coba dibangun juga Dia udah cukup low HP Onyx udah mulai menyebar dengan player-player mereka ini berbahaya tentunya dari Immunity High Ground maju ke arah bagian RRQ mencari Nerteko melempar sebuah utility ke arah bagian depan untuk menahan pergerakan dari Immunity ya kan? namun Molid lemparkan Jeff ya kan? dari bagian tuh, belakang buke, ini tuh dari Onyx, surrender uh, benar -benar Onyx lagi menguasai area tersebut ya apalagi dengan Empat layer yang masih lagi ada, lagi, masih lagi, terlalu jadi, kuat Gua rasa untuk menghadapi apa, sisa yang kemarin my, Tim Indo yang kemarin yang kurang ya. maksimal Infinity tuh hari ini pada bagus-bagus bagus kan bagus Mungkin <R2> akan ada beberapa miracle bagus, yang terjadi R2> R2 lagi Hope for the best Pastinya juga karena masih ada tim Indonesia yang mewakili untuk di top 3-nya Masih ada NFT yang sudah try hard dengan adanya drone as the last man standing Begitupun juga dengan Infinity yang lagi berusaha untuk masuk Onyx begitu percaya diri, lihat penyebarannya mereka dan Wah, sampai kali yeah. ini lagi melakukan cloning pelan-pelan tapi pasti masih belum ketahuan tempat arah depan, lebih kakul nih masih belum terspot juga, masih berada di bagian lower ground nice. dan nice. catch berhasil mengenai seorang gacha nih terlalu kuat Onyx, terlalu percaya diri untuk sementara waktu iya bahkan sekarang Nuzi menjadi last man standing dari The Infinity dengan utility demi utility dan drone bahkan dipush secara paripurna oleh tiga orang dari tim Onyx dan ini dia dari Nuzi, maju ke arah bagian depan, sembahit tertekan okay, Nuzi yeah, yeah. Masih bisa balikan keadaan namun Ron kali ini Clutch 1 lawan 3 akan coba dibangun oleh Ron Masih menjaga dari bagian jendela Satu orang tertekan hampir yang kedua Ternyata satu pun tidak hanya damage yang besar Diberikan nice try untuk NFT Ada di ketiga kali ini di Infinity Bergerak kalian dari bagian bawah Tembaki terus-menerus dari onyx Masih mencari kan Nuzi berada Tapi Nuzi masih bisa touch down Wah Nuzi clutch ini bisa sumpah Postnya paling enak sih Nuzinya malah Belum diredakin sama sekali sudah mulai berasap juga hanya bisa bersembunyi di belakang sebuah pohon tipis saja Nuzi masih mencari targetnya di jendela kedua second floor masih belum menemukan seorang Jeffs juga anjing sali mencoba main sabar Nuzi harus melakukan healing terlebih dahulu Pelan-pelan tapi pasti, tapi Onyx pun tidak kalah sabar juga Laku ada skin Z, yang Tau ku yang ga boleh pakai skin vehicle tuh cuma... Biar Indul aja Last man standing kali ini sudah mulai di push juga oleh Zona Dan tembakan ledakan mobil dari Jeff